Selusin tokoh melayang di cakrawala biru saat Yuan Power liar terus memancar dari tubuh mereka. Tatapan mereka saat ini dipenuhi dengan niat jahat yang kaya saat mereka menatap celah di dinding tebing. Menyembunyikan satu malam saja tidak cukup untukmu. Lindong. Dengan tangan bersilang di belakang, Yao Ling menatap dingin ke celah hitam pekat itu. Suara dingin dan suram membawa aura pembunuh yang tidak bisa disembunyikan dan kemarahan terdengar. Setelah malam pencarian. Jelas bahwa dia sangat marah. Hidungmu pasti bisa bersaing dengan hidung anjing. Pada saat ini, tawa pelan muncul dari dalam celah. Setelah itu, batu raksasa terbelah. Menyebabkan puing-puing terbang ketika dua sosok terbang keluar dari dalam sebelum mendarat di puncak gunung. Kedua tokoh itu secara alami Lindung dan Ying Huan-Huan. Setelah mengungkapkan dirinya, mata Lindung dengan cepat menyapu langit. Saat ini, ada lebih sedikit orang di sekitar dibandingkan kemarin. Namun, lineup ini masih belum bisa diremehkan. Selain Yao Ling, yang paling sulit dihadapi, anggota lain dari Misa Segel Iblis, Su dan Luo Yi, yang sebelumnya pernah bertarung dengannya, juga hadir. Adapun sisanya, berdasarkan aura mereka, mereka semua harus berada pada tahap 7 Yuan Nirvana, satu sembilan panggung Yuan Nirvana. Dua panggung delapan Nirvana Yuan dan lebih dari tujuh orang di panggung tujuh Yuan Nirvana. Meskipun Lindung sudah siap untuk menghadapi barisan yang tangguh, dia masih tanpa sadar mengepalkan tangan di lengan bajunya. Hing Huan Huan berdiri di belakang Lindung dan melihat ke arah langit sementara ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Lindung jauh melebihi apa yang dia tunjukkan di permukaan. Meskipun demikian. Dia hanya pada tahap lima yuan nirvana. Murni berdasarkan itu, akan sangat sulit baginya hanya untuk berurusan dengan Yao Ling saja. Selain itu, ada penjahat lain seperti Sulei dan Luoyi, yang berperingkat tinggi dalam daftar buronan sekte. Berat, kali ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata Yao Ling dengan muram sambil menatap dengan kejam pada pemuda yang berdiri di puncak gunung. Jika kamu patuh menyerahkan benih Yuan abadi-abadi, kami dapat membiarkan kamu kekasih mati bersama. Kalau tidak, kami akan menyiksa kamu berdua sampai kamu memohon kematian kamu sendiri. Setelah mengatakan pernyataan ini, ekspresi Yao Ling berubah ganas. Aura pembunuh yang dipancarkannya mirip dengan ujung pisau, menyebabkan suhu daerah sekitarnya berkurang. Ekspresi Lindung tetap tenang saat dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah wanita muda di belakangnya. Sebelum dia berkata dengan lembut, pergi. Setelah dia mendengarnya, Ying Huan Huan tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menggigit bibirnya. Semburat keraguan melintas jelas di matanya. Melihat situasi saat ini, jika dia meninggalkan Lindung di belakang, itu pasti tidak akan menjadi pertanda baik baginya. Bagaimana kalau aku tinggal di belakang dan membantumu? Aku telah mempelajari suara bodi tanpa bentuk dan harus jawab. Ying Huan Huan, setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, pergi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengatakan menyelesaikan kata-katanya, Lindung memutar kepalanya menatapnya dan berkata dengan santai, tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya, melihat pria muda kurus di depannya. Ying Huan Huan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Dia bisa mendengar jejak kemarahan dalam kata-kata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang sangat bijaksana dan berhati-hati ini marah sejak dia bertemu dengannya. Hati-hati, Ying Huan Huan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok sebelum akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Setelah dia melirik pria di depannya dengan ekspresi yang rumit. Dia berbalik dan pergi tanpa sedikit pun keraguan. Berpikir untuk pergi, Sulei, hentikan dia. Ketika Yaoling melihat adegan ini, dia malah mencibir sebelum memerintahkan. Iya nih, mendengar seruan Yaoling, Sulei yang berdiri di dekatnya, tertawa lebar sebelum menjawab. Dengan injakan kakinya, tubuhnya berubah menjadi kilat saat ia mengejar Ying Huan Huan. Suoosh, namun. Begitu dia lepas landas, sosok dengan cepat muncul di depannya seperti hantu. Dengan genggaman tangannya, sebatang pohon hitam tua raksasa muncul dalam sekejap di tangannya. Membawa pohon itu sampai ke akarnya. Pohon hitam pekat itu membawa kekuatan yang sangat berat saat menumbangkan Sulei dengan keras. Kamu ingin mati? Jelas bahwa Sulei bukan orang yang mudah menyerah. Setelah menyaksikan penyumbatan Lindong, dia malah tertawa. Dengan genggaman tangannya, pisau petir perak muncul dengan flash. Dengan memiringkan pedangnya, itu membawa deru guntur saat itu menebas pohon kuno. Dang! ketika kedua benda itu bertabrakan, suara metalik yang jernih bersama-sama dengan kekuatan yang menakutkan terbentang di langit. Ketika bila petirnya berbenturan dengan pohon kuno, ekspresi Sulei tiba-tiba berubah ketika alarm melintas melewati matanya. Itu karena dia menyadari bahwa ketika bila petirnya menyentuh pohon kuno itu, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menjadi lamban. Ada sesuatu yang aneh tentang hal itu. Sulei adalah pria yang memiliki banyak pengalaman. Dengan pikiran, dia tahu bahwa ini kemungkinan disebabkan oleh pohon hitam aneh Lindong. Dengan demikian, tubuhnya segera bergerak ketika ia dengan cepat mencoba mundur. Namun, Jelas bahwa Lindung tidak punya niat untuk menyeret pertarungan ini. Karena situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada kesempatan seperti ini. Karenanya, seketika kekuatan Yuan dalam tubuh Sulei menjadi lamban, garis abu-abu di dahi Lindung mulai mengembun dengan cepat. Akhirnya, desolate di Menai, nya muncul sekali lagi. Sinar cahaya abu-abu berisi kekuatan yang sangat merusak langsung meledak keluar dari dalam dan tembakan keras ke arah jantung Sulei. Kecepatan sinar abu-abu sangat cepat. Ketika Sulei melihat gerakan membunuh Lindong, dia sangat ketakutan sehingga keringat dingin muncul di tubuhnya. Dia dengan cepat mencoba untuk mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dan menciptakan perisai daya Yuan di depannya. C. Sinar abu-abu hancur dengan kejam terhadap permukaan perisai Yuan Power. Kekuatannya yang sangat merusak menampakkan dirinya pada saat ini. Beberapa retakan muncul pada perisai Yuan Power yang tampaknya kokoh. Sebelum langsung pecah dengan ledakan keras ketika sinar abu-abu langsung menembusnya. Meskipun perisai Yuan Power tidak berhasil memblokir balok abu-abu, itu berhasil memperlambatnya. Sementara itu, Sulei menggunakan kesempatan ini untuk buru-buru mundur. Namun, jelas bahwa kecepatannya tidak sama dengan balok abu-abu. Karena itu, setelah dia mundur dua langkah, sinar abu-abu itu telah mengenai bahunya dengan kecepatan kilat. Peng, sebuah pasukan buas dengan gila menyerang bahu Sulei. Kekuatan yang menakutkan itu mengguncang Sulei dan membuatnya terbang kembali seperti bola meriam. Pada saat yang sama, darah segar keluar dari bahunya. Sulei diam-diam mundur selusin langkah sambil mencengkeram bahunya, yang memuntahkan darah segar saat ini. Dia agak terkejut. Segera, wajahnya ditutupi oleh ekspresi jahat. Dia agak tidak bisa membayangkan bahwa dia benar-benar terluka setelah bertarung dengan Lindung untuk pertama kalinya. Kamu bajingan kecil. Aku akan membantai kamu. Menderu Sulei saat aura merah kemerahan memenuhi matanya. Ci, sama seperti deru Sulei bergema. Lindung sudah berlari ke arahnya dengan kecepatan pencahayaan. Pupil hitam pekatnya dipenuhi dengan hawa dingin yang hebat. Mengangkat pohon kuno hitam di tangannya seperti klub raksasa. Dia dengan keras mengayunkannya ke tubuh Sulei tanpa menahan diri. Merobek-robek udara sambil melakukannya. Dong, suara rendah dan dalam bergema di hadapan Sulei. Yang baru saja menstabilkan dirinya. Terbang sekali lagi. Pada akhirnya, dia dengan keras menabrak tebing gunung. Seluruh tubuhnya tertanam dalam ke dalamnya. Jika kamu ingin membunuh aku. Kamu setidaknya harus siap untuk meninggalkan sesuatu di belakangkan. Setelah menamparkan Sulei, Lindung memiringkan kepalanya dan menghadap Yao Ling yang sekarang suram dan sisanya ketika bibirnya pecah menjadi senyum lebar. Aura mengerikan meluap dari senyum itu. Yao Ling melirik Sulei, yang berjuang untuk membebaskan dirinya dari tebing. Dia memang agak kagum sekarang. Dia sangat jelas tentang kekuatan Sulei. Namun, Lindung berhasil memukulnya dengan satu serangan. Meskipun agak tak terduga, Lindung sebenarnya sama kejamnya dengan mereka. Penjahat yang tangannya ternoda oleh darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan sejati kamu memang jauh lebih kuat daripada apa yang kamu tunjukkan di permukaan. Namun, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri hari ini? Ejek Yao Ling saat dia tersenyum ramah pada Lindong. Sebelum perlahan berjalan ke depan. Mengikuti langkahnya, fluktuasi yang sangat kuat mulai memancar keluar dari tubuhnya dan mengisi udara. Di bawah fluktuasi ini, bahkan napas lindung melambat sesaat, menyebabkan ekspresinya berubah menjadi serius. Tahap 9 Yuan Nirvana Kekuatan ini memang jauh lebih kuat dari miliknya sendiri. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang sebelum aku, hanya akan ada satu nasib untuk kamu. Yao Ling perlahan mengangkat tangannya ke arah lindung dan mengepalkannya sebelum tertawa pelan. Kamu tidak akan melarikan diri dari aku. Bos, setelah kamu mendapatkan bocah itu, biarkan aku menghiburnya dengan benar. Aku berencana untuk mematahkan setiap tulang satu per satu. Petik 2. Dengan darah segar, Sulei keluar dari tebing gunung. Dia memotong sosok yang sangat menyesal dan bahkan auranya sangat putus asa. Jelas bahwa cedera yang disebabkan oleh serangan cepat Lindung cukup parah. Akibatnya, ekspresinya berubah seram dan sepertinya dia ingin melahap Lindung sepenuhnya. Setelah mendapatkan benih Yuan abadi-abadi, aku akan menyerahkannya padamu. Yao Ling tersenyum dengan sikap acuh tak acuh, dengan lembut memutar lehernya dari sisi ke sisi. Dia perlahan melangkah maju. Dari tindakan ini. Siapapun dapat mengatakan bahwa ia ingin mengambil tindakan secara pribadi. Murid Lindung sedikit berkontraksi saat dia menyaksikan Yao Ling perlahan berjalan ke arahnya. Mengambil napas dalam-dalam. Aura ganas berkedip di matanya. Dia melanjutkan untuk memperpanjang telapak tangannya saat lima buah merah abadi Immortal merah muncul di telapak tangannya. Tuan muda ini telah menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kekejaman aku adalah sesuatu yang kamu tidak akan mengerti. Petik 2, Lindong mengangkat kepalanya dan mengungkapkan seringai mengerikan dan jahat pada Yao Ling dan yang lainnya. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya. Akhirnya, di bawah tatapan dingin Yao Ling dan yang lainnya, dia melanjutkan untuk memasukkan kelima buah yuan abadi kuno ke dalam mulutnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.